bab kuncinya dati wali kunci ini dedi wong gede urip barokah dan sebagainya cuma dua taat karo wong tua loro taat karo guru ini kuncinya arti pangkat aulia segede cuma dua alim ilmu sundu langit pinter kayak sama orang tuanya oh huh, juga ilmu ini manfaat. itu kuncinya di sini. kalau guru sih, uh. Jin saya bu, mungkin kritik saya terlalu pedes. kita belajar di Kyai yang disebut Kyai kampung. tempatnya saja kampung, tempatnya kota status keulamaannya al ulama warotatil ampiat niku intik. Wondine mangkene tentang kampung monggo teko ta monggo. Lasingning kampung itu hebat perjuangane. Mulai mengajar dari orang awam alif Lama di jabar al Hak ah, Jabar Hamdalapesdu Alhamdulillah di telateni, ditekuni oleh para beliau bagaimana cara menghadapi orang awam. Tidak keras. Dari mulai mengajar itu sudah ditunjukkan rahmatan alamin bagaimana Rasulullah membimbing orang awam. Nah itu hebatnya. yang tidak tahu sholat dibimbing teko ide yang tidak tahu rukun wudhu sampai digawek isairan ben ngapal lagi rukun wudhu cepet apal? rukun wudhu iku ono enam merno wajib apal sebab binggu sabendino Loh, gawek no sairan rukun iman iku ono enam merno wajib apal sebab besok denta kokno rukun islam iku ono limang werno siji ngucap dan kang sempurno wero maknani ngajari siapa ya ulama-ulama kiai-kiai -ulama, itu tidak cukup dari itu nak duit-duit kandongnya bolong ya ini Jijak santri nih Ayo ziarah neng bahayaifulan. fulan Wis cukup neng bahayaifulan, Ora cukup Ziarah umpamnya ten Solo, Ten pajang Saking pajang imogiri dituduhake Dituduh hakeki Kanjeng sultan, kanjeng sultan dahulu yai yai dahulu Ulama-ulama neng zaman pajang Yang zaman Mataram Sehingga tidak melupakan sejarah tahu jasa-jasanya para beliau ditepuk lagi ya, ya, kita dah. sampai dikenalkan datang para habaib putra wae kanjeng nabi jasa nih sopoh ya, ya. ora mungkin no, habaib tau wae dewi ini aku nemu bilang perkoro aku ku sayid dulu, aku rasa negara aku terokok, aku bakal nonton itu Siapa yang mengenalkan, siapa yang mengajari, dan mencontohi muhibbin? Datang para ulama, para awliya, para habaib, para yayai, dianggap terkadang yai kampungan, Yai kampung. Lain nilah. Lain nilah. Lain nilah. Lain nilah. Lain nilah. Lain nilah. Lain nilah. Lain babakan sholat, babakan wudhu, arkan wudhu, muhtilatul wudhu, eh, kulam esantren, jauh dah. Pulang wis apal amriti, ibnu akile, curumiae mateng lotok nahume. Terkadang Quran nilainya lancar, balining kampungnya, apa ngerti? Iku biyen yai, Sengajari aku alif batak sampai aku ngerti Quran jasa di yaiku. No posyalah di situ. Nali, nali kau delek, nggak pahami. Leh, sejarah. Kamu kenal dong sama yaiyano itu? Kan di tempat anda kan ada yai itu, masya Allah. Oh ya, saya tahu kenal itu. Itu bekas guru saya, bekas. Jadi ada bekas kiai, bekas guru nih, hebatnya. Akhlaknya hebatnya. Singono kongkon manfaat temu pirang peroroh. Lu itulah pertanyaan. Tidak sekarang, tidak dulu guruku yo ya tetap guruku aku benwis tekan ensinyur dan sebagainya guru SD yo ya tidak ada bekas guru SD iku guruku zaman aku sekolah na SR utawa SD terangkat Nek sakit ngotet Niki tondo-tondo nih ilmu yang kan man manfaat